ada dari Kementerian Kesehatan, lalu ada juga dari Pemerintahan, Dinas Pendidikan. Oke, okay, kita akan coba salah satu. Oke, okay, saya sudah punya contohnya di sini teman-teman. Contoh dari proposal Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, okay, baik. Langsung saja teman-teman siapkan Microsoft Word-nya, buka Microsoft Word-nya. Setelah teman-teman buka langkah awal ketika kita akan mengetikkan masih ingat ya kita mengunjungi apa kertasnya masuk ke menu page layout langsung masuk lagi ke menu set setup. oke di sini papernya kita menggunakan f 4 maka harus kita uh, apa ganti secara manual di sini width 21,59, 21,99 nya 21, 33 Lalu untuk margin, topnya 1,27, bottomnya 1,27, leftnya 1,27, rightnya nya 1,27, right oke, okay, langsung kita oke. Okay. Lalu langkah kedua kita setting paragraf di menu layout, teman-teman buka paragraf after disini kita ganti dengan 0, line spacing nya multiple artinya kita ganti 1,15 lalu oke okay teman-teman. sip setelah itu langkah ketiga kita masuk ke menu home ganti font eh, apa jadi fontnya ya ganti font -nya menggunakan Times New Roman lalu ukurannya kita menggunakan 16 lalu kita tekan CTR G untuk menebalkan huruf lalu CTR E untuk uh, apa uh, menengahkan ketikan kita oke okay, langsung kita ketikan Nah, disini contohnya ini uh, ukurannya lebih kecil dari tadi yang di atas kita lihat dulu dengan ukuran 14 Oke, setelah itu Kita enter lagi Benarkan bolnya Oke okay, kita langsung uh, melaksukan underline. Kita blog dulu teman-teman. Kita blok daerah alamatnya ya, daerah Ini untuk contoh satu ya teman-teman alamatnya. Lalu kita masuk ke menu take Layout, masuk ke menu Page Setup. Nah saya menggunakan Microsoft Word 2013, 2007. Uh, seperti gambar ini Oke okay. setelah Teman-teman buka Pack layoutnya lalu Masuk ke menu layout Kita masuk ke menu border Nah kalau teman-teman sudah di menu border di sini kita lihat dulu uh, Apa namanya dokumen yang Kita ketik Kita lihat dulu Disini nah di sini teman-teman sebentar -teman. nah di sini teman-teman untuk underline yang berada di bawah alamatnya itu garis yang kecil itu berada di bawah garis tebalnya berada di atasnya dan ini ada tekniknya langsung kita masuk ke sini kita masuk ke menu PDF lagi, PDF Setup lalu masuk ke menu Border lagi. Nah di sini teman-teman kita harus memilih. Nah jadi nanti uh, untuk underline yang akan masuk di bawah alamat ini adalah yang kita yang ada di sini. Nah ini dari Bawah ini jadi kita nantinya uh, menghilangkan uh, apa ya garis yang ada di kotak ini dengan cara klik, ya klik kiri, klik kiri lagi, klik kiri, kiri lagi, maka akan tersisa garis di bawah. Nah, garis di bawah ini akan masuk nanti ke bawah alamat ini. Nah, karena tadi di sini garis tebalnya Berbeda di atas maka kita cari di sini agar garis tebal ini berada di atas ya bisa dimengerti maksud saya nah jadi kita harus mencari border yang cocok ini nah nah ini kita sudah tahu di mana nah ketika kita hilangkan border di samping kiri kanan dan atas akan tersisa border yang tebalnya di atas maka ini cocok dengan dokumen yang nanti kita ketikan contohnya di sini nah ini oke okay. setelah itu teman-teman setelah dipilih kita klik OK maka otomatis akan masuk di sumur. Oke, setelah itu kita tinggal ketikan. Nah di sini kita contohnya di sini ada nomor dan lampiran. Bagaimana nah, cara membuat uh, daerah sini Ketikan di daerah sini ya, langsung kita praktekan. nah di sini kita menggunakan teknik roller kemarin kita sudah belajar menggunakan teknik roller agar ketikan kita bisa rata dengan ketikan yang ada di atas seperti ini teman-teman lalu kita tekan apa teman-teman tab ya masih ingat ya nah lalu kita di sini pakai roller lagi biar rata lalu kita tap lagi nah kita tinggal ketikan Caranya seperti itu ya menggunakan roller. Nah, di sini kita masuk menggunakan roller, teman-teman. Untuk -teman. yang ini. Jakarta, 1 Agustus 2013. Yang menggunakan roller lagi kita cari di sini. Oke, kita pilih nomor di sini. Kalau kita pilih tab. Oke. Kita namakan kita kita tinggal enter lagi kita masukkan akhirnya kita tap lagi kita tap lagi kita tinggal kita tinggal nah disini ya, oke lalu enter lagi, dari dua kali, tuliskan lagi, oke, enter lagi. sini kita menggunakan ruler yang gitu kita bisa ruler disini ruler ruler teman-teman Nah di sini setelah kita ketikkan kita lihat dulu sebentar oke di sini uh, saya coba copy aja biar bersedar waktu ya oke Oh ya di sini teman-teman Uh, karena saya lihat ketikannya terlalu besar kita bisa ganti ukurannya biar sama kayak yang bawah kita masuk ke menu home kita blok ya kita block masuk ke menu home kita ganti dengan ukuran 12 nah ini baru benar ya oke okay, seperti itu lalu uh, kita enter ke bawah kita lihat contohnya lagi nah disini jadi, lihat, kita menggunakan uh, apa namanya numbering ya. Kemarin sudah saya uh, buatkan video mengenai <coughs> menggunakan mem mem mem apa numbering. Oke, okay? kita coba apa namanya. Nah, kita coba perhatikan lagi aja deh, biar teman-teman juga cepat uh, paham kita masuk menu backnya oke okay. oh maaf dium dium ya dium ini teman-teman bisa pilih number ini dulu di sini daerah sini kita klik kiri ya nah. setelah muncul numbernya seperti ini kita tinggal ketikkan teman-teman scong Maka agar Nah, lalu kita enter lagi agak keluar numbering Nah itu cara menggunakan numbering ya Masihnya klik-klik ya. Oke kita coba Apa namanya Pilih saja Oke okay, seperti ini ya. Lalu kita coba buat yang ini. bagian begini ini teman-teman masih ingat ya? Kita menggunakan teknik apa? Indes Inden ini ya menggunakan menunggu kesilangan. sebenarnya seperti ini saya contohkan. kita enter dua kali lalu kita kasih trl plus e. terus ini kita sudah lagi kalau dan pelanggan. Nah, kerja. Oh, lalu kita enter dua kali, teman-teman, di sini. mohon empat kali, diantar empat kali, lalu kita sampai. Kita lihat channel dulu. Asli, ini Nah agar kita apa agar tulisan ini bisa menjawab di kanan kita menggunakan inggris bagaimana caranya kita blok dulu di minimal kita blok lalu kita masih di menohor. kita klik kita klik kita terus nah, seperti itu nah semisal di daerah sini ya kita lihat kan date berdekatan dengan namanya maka kita bisa blog dulu berarti paragraf ke menuju kembali paragraf dengan lalu kita ganti di sini afternya nol sebelumnya normal nilai multiple, artinya 1,05 seperti itu, okay. lalu kita enter lagi kita masukkan setelah R, +R plus L, plus L kita masuk, -masuk di sini kita enter, kita hapus dulu teman-teman Ya, jadi kita enter, kita hapus enter lagi kita masukkan lagi ya oke okay, sudah jadi gitu ya oh ya ini untuk kursornya di sini kita akan ada logonya nah gimana caranya teman-teman taruhkan kursornya di daerah sebelah badan ya lalu kita masuk ke menu insert kita masuk ke menu picture tunggu lah kita siapkan logonya Oke, okay. kita pilih, kita insert, kita tunggu biar masuk Oke, okay, kita lalu klik kanan ya. Kalau kita sudah muncul, apa ikan seperti ini? Kita pilih saja, lalu kita pilih "In front of text" kalau teman-teman belum muncul seperti itu teman-teman bisa klik kanan pada mouse lalu kita masuk ke vertex lalu pilih in front of text kalau kita pilih sesuaikan lalu kita pilih sesuaikan ukuran seperti itu sesuai nah seperti itu nah seperti dengan cara memasukkan untuk ada nah, copy slide ya, jadi kita masuk monitor tadi ya masing-mode nah, sudah jadi ya teman-teman kita tinggal print aja plus kita lihat nah disini kan sudah rapi kalau udah rapi seperti ini kita tinggal print aja, teman -teman. Nah, kalau sudah jadi seperti ini kita save aja teman-teman ctrl -teman. plus uh, s ya setelah kita share dadahnya setelah yes, kita share